Dengan kita masih di dalam taraf level 2 PPKM Beliau adalah salah satu kepala sekolah eh, Yang definitif selama dua penode Kita masih dijabat oleh sekolah lain Nah hari ini ibu dan bapak bisa melihat secara langsung yaitu kepala sekolah yang baru D.P.I.S.I.S.H.D.S.N. 113 Bajangkari Yang terhormat pula Para ibu dan Bapak yang hadir pada kesempatan ini Termasuk para wali kelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh, Pada kesempatan ini Kita bisa berkumpul bersama yang pertama mungkin keluarga besar SDM 113 Banyasari menyampaikan Minal Ajin Wabba Ajin Mohon maaf lahir dan batis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kota, banyaknya dihibur karena Tuhan dan terhadap seluruh wujudnya. Sudutnya atas yang hadir bersama-sama di Yang belum kemudian, apabila kelas Thank <laughs> you. tetapi saya tadi sudah bahasa gambir kamar yang Jadi harus Bebas, eh, cepat, bebas, mau 2, Untuk perlombangannya nah, Untuk eh, teknis ini apa Nanti akan dikemas Masing-masing Untuk dapat selanjutnya Dan penjelasan-penjelasan Semua semuanya yang telah disampaikan Sama Bapak pimpinan Sama Bapak Adana juga Itulah teknis eh, Nanti waktu Email yang aktif itu ya. saja, misalnya banyak. Sebenarnya email itu banyak rumah pasur dimasukkan ke pendataan, banyak yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya harapkan untuk mulai hari senin dipersiapkan email yang aktif, Dan lebih bagus, Skype aktif dan yang lain-lainnya itu sudah dipersiapkan. Apabila belum, kami bisa membantu. Oh ya sekali jangan lupa titik koordinasi, sih koordinasi itu yang untuk menghindari jarak jarak antara rumah dan sekolah. yang mungkin itu aja sih penambahan. bisa di, uh, apa namanya, ditoleransi dengan dan uh, surat keterangan dari ERTK atau Pemelolaan yang menyatakan bahwa sebenarnya saudara-saudara uh, komentar tersebut sudah tinggal di uh, saudaranya, sudah lebih dari satu tahun. buku ngering di sini tidak